lupuoro non itu lalu podo mau mati, itu lalu mau mati mah, Panggil, oh, panggil itu, Ada angkapan tinggi ya, angkapan tinggi ya. udah di video oh. oh. Tukki mae Boleh Eh, oh, eh. Hey, oh, Itu satu Itu kau Perangkat itu Dia perangkat desa anjing ah. itu di manusia, manusiain. Oh, bagus manusia banget, bagus. Oh, mati, mati, mati. Oh, oh, oh, mati, mati, mati. Mat. Adi, adi. Adi Adi Adi, bapu nyeri. Ini jatuh <laughs> kita aman para. Kita sih, mungkin kita ga ga bapu kusanyiri. Special, special, sem. <laughs> <laughs> Suatu memori langsung. Keren